What's up guys, welcome back to my another YouTube video bareng lagi sama gue Arif Kurniawan di channel AK Production Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan pada video kali ini gue bakal sharing sedikit tips mengenai bagaimana cara membuat video dokumentasi. Tapi seperti biasa buat yang baru pertama kali datang ke channel ini jangan lupa di-subscribe terlebih dahulu dan diklik tombol notifikasinya supaya kalian bisa mendapatkan notif video terbaru gua yang selanjutnya pastinya. Oke okay guys, mari kita bahas gimana caranya membuat video dokumentasi mulai dari pre-production, production sampai post-production. Sebelum kalian melakukan production ada yang namanya pre-production yaitu apa saja yang harus dipersiapkan sebelum melakukan produksi video dimana ketika kita melakukan produksi nanti semuanya bisa berjalan dengan lancar. Nah hal pertama yang kalian lakukan adalah menanyakan rundown acara kepada klien Dengan menanyakan rundown acara tersebut kalian minimal mengetahui apa dan bagaimana Serta timing seperti apa yang kalian harus ketahui saat acaranya dimulai Jika kalian sudah mengetahui rundown acaranya dan ada sesuatu yang kalian tidak pahami Segera tanyakan kepada klien sampai uh, kalian mengerti apa yang dimaksud dengan Uh, Rendang acara tersebut Lalu selanjutnya tanyakan kepada klien Bagian mana sajakah yang ingin di highlight Artinya bagian tersebut Ingin ditonjolkan nih. Misalkan sebuah acara pelatihan uh, Bagian uh, Bagian pesertanya keseluruhan peserta Lalu detail orang-orang yang ingin ditampilkan Lalu misalnya suasana acaranya uh, Equipmentnya Trainernya um, Saat pembukaan acaranya Dan poin-poin itu yang, yang ingin di highlight oleh klien sehingga kita tidak miss uh, kebutuhan utama yang ada dalam video tersebut nah lalu yang selanjutnya tanyakan kepada klien apa yang tidak boleh dimasukkan atau di shoot ke dalam video tersebut mungkin ada uh, beberapa klien yang uh, sesuatu ada sesuatu yang tidak boleh di public contoh misalnya kita ada di, uh, di, sebuah, di sebuah laboratorium Lalu di situ ada formula formula khusus yang emang lagi dikembangkan dan kita nggak boleh ngasih tahu ke orang lain sehingga formula tersebut bocor. Nah hal hal tersebut harus dikomunikasikan kepada klien sehingga kita tahu mana saja yang boleh dan mana saja yang tidak boleh. Oke. Okay? Lalu selanjutnya adalah tanyakan berapa lama sih uh, durasi yang diinginkan sebagai outputnya, sehingga kita juga bisa mengestimasi berapa banyak footage yang dibutuhkan untuk memenuhi output dari video yang diinginkan oleh klien lalu poin selanjutnya yang tidak kalah penting adalah tanyakan kepada klien berapa jumlah peserta atau audiens yang mengikuti acara tersebut ini penting banget karena buat kita mengetahui seberapa uh, besar seberapa banyak kita mobile atau men men mengetahui seberapa besar um, Tempat acaranya juga Sehingga kita lebih well prepared aja Oke okay, itu tadi dia Tahap pre productionnya Dan selanjutnya adalah tahap production Di dalam production ini adalah uh, Kita sudah enak Sudah mempunyai pegangan atau modul Yang ada di pre-production Poin-poin tadi udah gue jelasin Sehingga saat production itu akan lebih enak Lebih uh, tertata Dan lebih uh, punya pegangan Sehingga kita tidak akan kehilangan poin-poin yang diinginkan oleh klien dan di poin production ini kita bisa mempersiapkan apa saja equipment yang dibutuhkan melalui kebutuhan yang ada di post production yang ada di kebutuhan pre-production uh, kita yang pertama kita mencapkan kameranya lalu um, external mic jika dibutuhkan karena uh, beberapa ada yang misalnya di situ testimonial atau macam-macam ya yang berhubungan dengan uh, input suara jadi kita membutuhkan external mic lalu yang selanjutnya adalah kita membutuhkan lighting jika diperlukan ya uh, jika sekiranya tidak diperlukan ya tidak tidak usah dimasukkan um, dan selanjutnya adalah lensa jadi di sini kita harus mengetahui juga seberapa pentingnya lensa Lensa saya akan digunakan apakah uh, cukup satu saja menggunakan lensa yang emang dari focal length uh, wide, middle, sampai tele atau menggunakan, jika tidak punya, kita bisa menggunakan dua lensa yang um, white dan juga uh, middle ya lalu yang paling terpenting juga ini jangan lupa dipersiapkan SD Card nya jangan sampai acara baru setengah perjalanan, SD Card sudah penuh dan kita tidak punya backup lalu selanjutnya adalah shoot beberapa footage yang lebih banyak mulai dari white middle, dan juga zoom atau tele Agar nanti saat proses uh, selanjutnya itu post production, kita memiliki beberapa variasi footage sehingga mudah digunakan dan banyak pilihannya. Jadi, kalian lebih baik menurut gue nih ya, lebih baik kebanyakan footage daripada kekurangan footage. Kalau kurang footage, kalian uh, bingung juga nanti saat saat post productionnya. Oke, itu tadi dia tahap productionnya. Lalu, yang selanjutnya adalah post production, apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama kalian lakukan adalah simpan file yang ada di SD card di dalam komputer kalian Dan dibuat uh, sesuai foldernya sesuai dengan uh, acara tersebut Agar mudah dicari dan mudah digunakan di kemudian hari saat melakukan editing Yang selanjutnya adalah um, sebuah video itu akan enak dilihat, akan enak juga didengar ketika musiknya nyamuk dengan videonya. Ada feelingnya ketika kita membuat sebuah video. Dan musiknya sesuai dengan uh, videonya yang mempresentasikan isi videonya. Itu akan lebih enak didengar, akan akan lebih enak dilihat juga. Dan orang yang nonton itu akan betah nonton sampai akhir. Jadi menurut gua instrumen yang paling uh, penting juga termasuk salah satu yang paling penting adalah musik. Di awal Gua akan menentukan musik seperti apa. Feel seperti apa yang akan diberikan kepada video tersebut. Lalu poin selanjutnya adalah memilih footage yang akan digunakan saat editing atau post production. Jika kalian telah memilih footage mana saja yang telah digunakan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan grading atau uh, color correction sehingga uh, enak dilihat semua warnanya bisa disesuaikan dan itu setiap videographer punya feeling masing-masing dan langkah selanjutnya adalah uh, insert text sesuai dengan kebutuhan klien nah ada beberapa mungkin kayak misalnya masukin judul atau highlight si nama, nama orangnya yang ngomong di situ terus uh, nama tempatnya dan lain-lain ya Nah hal tersebut harus dikomunikasikan kepada klien uh, Insert text apa yang akan dimasukkan ke dalam video Jadi kalian harus tahu juga dan harus didiskusikan kepada klien Nah pada tahap ini semuanya sudah selesai Yang harus kalian lakukan adalah merender video tersebut lalu memberikan preview kepada klien tapi ini adalah digunakan untuk memberikan hasil uh, video yang mempresentasikan sesuai dengan kebutuhan klien yang kita berikan yang sudah ada di post production yang awal tadi lalu biasanya kita sebagai videografer akan meminta saran atau review atau uh, penambahan atau pengurangan apa yang harus ditambah, apa yang dikurang, apakah sudah cukup atau belum Yang pasti sih pada tahap ini Pasti sedikit-sedikit biasanya ada Revisi atau penambahan Atau sedikit pengurangan jika emang Di post-produk eh, Jika emang di pre-production awal Sudah dipersiapkan dengan matang Di tahap review ini semuanya akan Tervisualisasi sesuai dengan Kebutuhan klien dan mungkin hanya sedikit-sedikit Ada yang salah, bisa mungkin typo Atau bisa mungkin uh, Ya pokoknya minor lah kesalahannya Kalau kalian mau persiapannya dengan baik Nah, jika sedikit ada revisi, maka yang harus kalian lakukan adalah melakukan revisi dan melakukan editing uh, sekali lagi untuk mendapatkan final result -nya. Dan yang terakhir pastinya mengirimkan file tersebut kepada klien. Nah, jangan lupa nih sebelum kalian mengirimkan file tersebut kepada klien file masternya diminta untuk pelunasan terlebih dahulu, ya kan? Karena... Um, kalau udah nolok biasanya sih kalau gua di MOU itu setelah melak, sebelum melak, mengirimkan Veno, uh, master terakhirnya yang udah selesai itu melakukan peluasan terlebih dahulu lalu mengirimkan uh, filenya dan kalau udah segitu selesai semuanya ya artinya udah selesai oke okay, mungkin segitu ada video gua sering sharing tentang bagaimana cara membuat video dokumentasi acara ya macam-macam acaranya dan menurut gua semua acara itu sama aja pasti ada namanya uh, Pre-production untuk mengetahui kebutuhan klien Post-production dan juga Eh sorry production Dan juga post-production Dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian Dan bisa mencerahkan apa saja sih yang harus disiapkan Jika kalian mendapatkan project video dokumentasi gitu ya Oke guys, dulu video gue kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang suka dengan video ini. Jangan lupa di klik like-nya dan juga di share ke teman-teman kalian. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa di klik tombol subscribe-nya dan juga loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan notif video gue yang terbaru selanjutnya. Gue Arif Kuniawan diri thanks for watching. See you in the next video and stay creative.